mbak mbaknya udah lama udah lama cantik terus mbak aduh panas banget ya Hah, kayaknya ini enak yang seger-seger nih jadi aku mau nyari deh minuman seger-seger daerah sini nih coba deh aku mau nyari dulu wow. Hah, ini kayaknya ini seger nih ini ada uh as Sri Kandi uh cantik juga ya wow gue mau nyobain deh Mbak, mbak saya mau pesen es davet ikan. ini namanya benar-benar serikan dia mbak es saya mau pesen dua mbak ya panas banget ini guys panas banget nggak pakai tape, tape, uh, kendel, yeah. kendel, sama langka, sama langka. Ya. Oh maaf maaf. Yeah. Ah. Satu lagi ya Mbak. Nah ini guys, es dawas di di Kota Medion, rasanya kayak. Dan ini ada cendol, ada... Ini apa namanya? Yang ini? Gempol. gempol. Oh, gempol. Oke, yes, sini ada gempol, ada tape juga nih, tape, tape itam. Tape ketan sih. Panas-panas, <tuk> segar. Sebelum minum berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim mbak mbaknya udah lama udah lama calik terus mbak masnya <mencari> <mencari> nggak <mencari> agustus pues. dari 2021 oh berarti sejak covid ya mbak hmm. mana namanya siapa naila. ya naila oh naila saya kira ini mbak dinikain maksudnya hmm. Ini gempolnya dari ini mbak dari beras. Hmm. Hmm. Seger guys, jadi apabila kalian mau lewat sini yes lewat Jalan Serayu ya, Kota Madiun, langsung ngampir ke sini es dawet segandi apalagi penjualnya guys, manis banget, seperti daunnya es dawetnya, manis banget. Ini satu porsinya berapa? Satu porsinya lima ribu. Iya. Iya Murah nih. Ini ada yang angkanya ya? Lebih terasa ya. Lebih terasa manisnya, ya. ya, sama mbaknya ya, tapi, <laughs> ya. tapi kita sebelum membuka usaha ya, wedding, finger. wedding. wedding finger. Itu apa? Ini, mas oh, jadi mbaknya bisa bernyanyi udah lama ya mbak ya ya udah lama oh dan ini esda ini sudah viral ya mbaknya sudah viral guys di media sosial bukanya dari jam berapa ke jam berapa sampai sukses sampai sukses sampai habis sampai malam dong kalau jatuh Amin, Oh iya mbak, Mana, mbak buat kalimat motivasi, motivasinya di mbak? Kalau untuk saya, Iya. sama itu maksudnya semua hal Betul, Tau, kalau kemangkuatan yang soalnya yang harus siap menerima saran dari orang lain lebih hati ya, ya, hmm. kan, uh, anak jangan malu kalian berbisnis itu kan butuh proses ya. Tujuan, ya. karena dan tidak ada yang instan ya? ya. Terima kasih ya untuk patah dua katanya. Ya, terima kasih, SOS, ya mas mm -hmm. di ya Amin. Ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini ya dari Audi. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. So, next video, sampai jumpa lagi. Bye-bye.